Cantiknya bak ABG 20-an. Ini profil ibu negara korsel Kim Keon-hee. Kehadiran ibu negara Korea Selatan yaitu Kim Keon-hee di KTTG 20 mencuri perhatian publik dan netizen. Warganet salah fokus dengan wajah cantik dan awet muda Kim Keon. Wanita ini terlihat seperti berusia 20 tahunan padahal dirinya sudah berusia 50 tahun. Paras yang cantik terawat tampak seperti artis drama Korea atau bintang K-pop ternama. Kim Keon pun langsung viral jadi pembicaraan netizen di dunia maya. Kim adalah istri dari Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol. Dia lahir pada 1972 dan resmi menjadi ibu negara Korea Selatan pada tanggal 10 Mei 2022. Sehari-hari Kim bekerja sebagai seorang pengusaha perencanaan pameran seni. Pada 2009 lalu, ia mendirikan startup perencanaan pameran, COVANA Contents. Dilansir The Straits Times, kecerdasan Kim tidak diragukan lagi. Wanita yang biasa dipanggil Madame Kim mengambil jurusan melukis di Universitas Kyonggi. Ia lalu melanjutkan pendidikan masternya dalam pendidikan seni dan mendapatkan gelar doktor dalam desain konten digital. Lulus dari universitas, ia langsung terjun membangun karirnya di industri seni dan desain. Awalnya ia bekerja sebagai instruktur di sekolah dan universitas. Hingga akhirnya ia menikah dengan Yun suk pada Maret tahun 2012. Saat ini pasangan itu tidak memiliki anak.